Badan. Wah, panasnya. Gila ya panas. ngerti lagi corona barang macet sel-selan rangka masker. Oh iya, rangka masker ding, Yan. Wey, Ma. Bandi, di sih yo. Oh, yo yo yo Panas, ya, apa? ya, ya, berasih berhasil berhasil ya mas mau gak? mau gak? mau gak? ini bantuan sama kelurahan kok kalau situ sini ada orang-orang ngerti nah, ya urak nggak persyaratannya apa ya mas? Syaratnya gak fotokopi KTP fotokopi kartu keluarga karena nggak duit orang ada sewa kok gak duit? orang ada sewa banget, berarti tukung mas kui. gak nyata aku tukung wah, bantuan Lapik, toa toa, bukan <tellan> toa makanan. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Bahaya bahaya, Corona ini, Corona, Corona ini. Corona Mas, berapa ayo, Corona. Wah, Mas, mas, apa yang kena virus Corona? Masker ini ya? Metuk dari Jawa, barang orang nggak masker Nge-repot itu, nggak ngani air Tak pakai masker, tiba? Udah kalah-kalah, mas mas Yusuf, mas, ada aku Ya lah, tenang Kita itu sebagai manusia harus saling tolong-menolong Dan saling mengingatkan, ngolong-ngolong Jadi, orang gurutaku pas butuh tok Pas koconnya juga tulung, malah ngilang Oh iya, peterpalanan Masun ya, Masun. Yo. Oh iya, kemarin ini cerita taro goibil. Yuk gitu Mas, gue ngerti. Warung soto ayam Eta nanti, mas, mas? Oh, warung soto masak kembal, oh soto ayam mas bakung galuh. Eso... Ah, eh, gak ada, mas ada. Warung soto negaruh, oh, warung soto negaruh. Oh, kembal, eh, di pananimau bilang bulan, Karo petugas masuk akal lengkap mas, mas. oh, oh, corona, mas, dia, oh, oh, oh, oh, oh, <tang> eh, Corona. Orang nggak pede kok. Yang apa, Mas? Mau mampir nyoto. Eh, Mas. Aku Cita, <tang> <tang> yang main Ceritakan apa, mobil. Apa yang, <tang> orang, yang orang? Jangan ngerti. Orang ngerti. Orang ngerti. Orang ngerti. ngerti. Tapi ya, nggak Mau, so. enak bilang pacaran, saja yang digutuk Wah, dikutuk lagi? Malang tau? Udah. Nggak Apa nasion ini? udah nih? Ya sudah, cocok Eh? Eh? isi Mas. Wah, cocok Mas, cocok tenang nih. cocok apa nih, Mas? Aku tuh, tapi astagh ditunggu itu. Masa ya, angkot aja oli. Gimana? Just kono. Tante nih, ngelak biar tinggi, kayak cepet. Gimana? Yeah, oh, A few moments later, <laughs> eh, hey, panas, Mas. Di kolong-kolong, tuh, gua Ini, ini, ini, ini, Ayo, ayo, ayo, ayo Wah, kok mau ke terkebisik Mas Arslan Kok muni-muni, Kingo? Bisa Mas Lini Ataik kita langsung Pungsim, tak teras nani Beli kita Mas Wah Tindak nikmat marah, tekan-teko, enak, gimana? Ya mas, gagal, nggak tinggal. Eh ngerti, apa, ya, karena aku, nanti, aku, nanti, aku, nanti, aku, aku, aku, Kau? Nah, geraket mau, perini jadi ini liat yang untung hot Aku hot Mas? ya lo, si kata anaknya mas tadi tukuh jajanan nih 500 ini itu hadiah motori nah, oh, usah mas, belah motor apa mas? segera motornya warnanya abang mau motor lanang, lah kegak motor lagi tinggal banyak kali wah, tadi penasaran aku mas pengen nonton motornya caranya sih ya mas? ya, yes, kono hati-hati Aku Ikan. Ikan. Karena di pasar panai lah, motor. Oh. oh. Lalu di mandari? Mandari lagi baku umbah. Like. Wow. Wah lah, mandar dulu anan do. Kaku tenanan. <tuk> Nonton mulai habis. Kayak masih. Boleh tak tikok masih kayo, yo, anak-anak, wah anak mas-mas nego ni, mau coba tak tikok masih kayo. Aspar iku nopo ya. Wah, nek ana mas-mas tak tak tak masih kasih ya Wah, seiki. Wah.